teman Lagi nungguin teman Belum datang dateng Teman Itu hasilnya lagi COVID COVID-19 Awas Corona Corona bahaya Kita jaga Pencegahan jangan saling menular stay home aja stay home tanggap sosial distensi bisa. apalagi kalau udah bisa tes deh dengan ngirim pp kita bantu bisa mencegah penyebaran penyebaran distancing siapa-siapa ya siapa virus corona ini yang belum ditemukan obatnya, obatnya belum ditemukan sampai saat ini tidak. Jadi buat teman-teman semoga kita aman-aman aja terkendali. Buat teman temen baru jam berapa nih pagi? Tengah delapan? Tengah delapan? lebih ya lagi nunggu teman belum datang ada janjian ya. tapi oh, suasana oh, <toseksi> terset set ada sih teman batuk batuk mana bulan ramadan kita jalaninnya ramadan lah ramadan yang Sadu aman nikmai. jalanin bulan ramadan Biar berkah, sehat pikirannya, kagak banyak pikiran yang gangga. -enggak. Puasa, ah, puasa lima waktu, lebih dekat kepada sang Holik. lebih dekat perintah Allah. Jalanin sebagai deh Momin yang semua moin-moinnya, nggak perlu pakai pelaya, suara kencang, lebih hikmat jalani di rumah aja, ya. Stay home di rumah aja. <tuk> ya, belum datang, ya. Sambil nunggu-nunggu belum datang. Ini baru lewat tuh, tetangga baru belanja. Lewat mana? Oh bisa lewat sana, oh, situ. bisa bisa lewat sana lewat aja. Ada kucing nggak mana ada? Aku laki -laki. Oh punya ya lewat gang ya. Tuh dia baru lewat. Tapi temen yang belum datang. Tapi oke okay deh iya deh. Biar pada aman aja. Soalnya lagi covid 19 ya temen-temen uh, semua pada sehat-sehat aja, jaga kebersihan, sering cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, apalagi sering wudhu, wah bagus banget, insya Allah aman, sehat, terkendali Salam, distancing, salam sejahtera dari suasana channel, amin. Jangan lupa ya, di subscribe, like, komen, share ya, kepada rekan-rekan lain, oke, okay. salam sejahtera. Selamat nah, Jadi begini, begini. Ah, Udah siang banget tadi ini Mana ya jarak Ini begini, oh, berang -berang. udah PSBB jarak jauh PSBB nah, Semua aman ya